Saya advokat. Sebelah saya putra saya kedua, kisbulah asidiqi, advokat juga. Sudah lulusan UI S2, Alhamdulillah. Bantu bapaknya dalam kebersamaan menegakkan hukum di Indonesia ini. Hari ini baru saya disuruh Guslo dan bapak menteri di bawah tanah situ. Sekarang udah keluar. Ada pesan moral yang sangat mendasar di dalam pengertian kebersamaan kita ini, yaitu saya menyampaikan kepada Gus Nur tentang situasi terakhir. Gus Nur menerima, Bambang Tri menerima apa maka dalam kondisi yang terakhir kita lihat mereka semakin strong, semakin kuat. Mari semakin mungkin melemah sekarang, kuat dengan kekuatannya itulah ya beliau berharap untuk bisa dalam konteks kasus pidananya siap melawan dengan serius nah, dalam konteks kasus pidananya ini yang dituduhkannya adalah tentang ujaran kebencian penyiaran berita bohong ya dan kemudian hal-hal lain yang berkait dengan penistaan agama padahal mubahalah itu ada diatur dalam surat Ali Imran coba bacakan Ali Imran ayatnya 61 Tolong Everybody Yang ngaku beriman Saya fokuskan yang ngaku beriman Yang betul-betul beragamanya Islam Ini perintah Allah nggak ada menista agama, Pakai otak gitu Coba Ali Imran Bismillahirrahmanirrahim 61. Siapa yang membantahmu dalam hal ini Setelah engkau memperoleh ilmu Katakanlah Muhammad Marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian marilah kita bermubahalah agar langat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Mari kita bermubahalah. Siapa yang membantahmu tentang kisah-isa sesudah datang ilmu? yang meyakinkan kamu maka katakanlah kepadanya marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu istri-istri kami dan istri-istri kamu diri kami dan diri kamu kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta laman ini dikutip dari tafsir al-muyasar kementerian agama Saudi Arabia berikut bunyi tafsirnya surat Ali Imron 61 maka barang siapa yang mendebatmu Wahai Rasul, tentang Al-Masih Isa anaknya Maryam setelah datang kepadamu ilmu tentang perkara Isa. Maka katakanlah kepada mereka, Marilah kita hadirkan bapak-bapak kami dan bapak-bapak kalian, juga istri-istri kami dan istri-istri kalian, serta diri-diri kami dan diri-diri kalian. Kemudian kita menghadap kepada Allah dengan doa supaya dia turunkan siksaan dan laknatnya kepada orang-orang yang berdusta dalam ucapan mereka, dan terus-menerus dalam pembangkangan mereka. Bila ada yang membantahmu, wahai Rasul dari kalangan orang-orang Nasrani tentang Isa yang menganggap bahwa dia bukan hamba Allah setelah engkau mendapatkan pengetahuan yang benar tentang dia, maka katakanlah kepada mereka, mari kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri laki-laki kami dan diri laki-laki kamu, dan kita berkumpul di satu tempat, Kemudian kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah agar Dia menurunkan laknat kepada siapa yang berbohong di antara kami dan kamu. Di dalam ayat itu banyak berbicara tentang Nabi Isa, bukan mengajarkan manusia untuk mubahalah, jadi jangan menafsirkan ayat sesuai kebutuhan. Jadi, mubahalah yang dilakukan Gus Nur dan Bambang Tri untuk mengkonfirmasi ini cara dalam Islam untuk mendapatkan kebenaran hakiki karena gak ada saksi, karena nggak ada bukti-bukti lain misalnya maka alat pendekatan untuk mubahalah inilah yang paling cocok karena ini bersifat gaib mengandalkan kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. dan ending dari mubahalah ini harus ada laknat Dan nah, babang Tri siap dilaknat dihabisi bahkan ditembak kepalanya lalu apa yang disampaikan tapi betul -betul. hal ini oleh ulama tidak dihimbau kita melakukannya kenapa? masih ada penjelasan lain untuk apa? mubahana masih ada penjelasan kalau itu pun berkaitan dengan uh, aqidah agama jelaskan jelaskan mereka mau menerima Alhamdulillah tidak mau menikmati, maka ada masalah Kamu hanya memberikan penjelasan, nasihat Kamu tidak bisa memaksa siapapun ya terlalu besar buat dia sehingga tidak kuat Lalu dia bermubah Tidak dianjurkan, boleh tapi tidak dianjurkan Kenapa khawatir nanti Di saat belum ditampakkan oleh Allah Di saat belum ditampakkan oleh Allah Pembuktian kebenarannya dia, karena kadang Allah itu menampakkan bisa hari ini, bisa besok, bisa ini, kadang tidak ditampakkan dulu, sehingga akan menjadi sebab orang yang selama ini bersalah merasa benar dengan kesalahannya. Jangan sembarangan mengucapkan sumpah, sebab sejatinya bersumpah ada pertanggungjawabannya. Hal itu dikarenakan sumpah tak hanya tertuju kepada orang atau sesuatu barang, tapi juga terhadap Allah. Bukan persoalan berani atau tidak, tapi kalau ada kasus tertuduh-menuduh atau dicurangi, pembuktiannya bukan dengan cara mubahalah, itu mengerikan, kata Ustadz Syamsul Ma'arif dari YouTube channel official iNews. Tidak ada kaitan dengan hukum pidana, pasti tidak diterima mubahalah, kata Ustadz Syamsul Ma'arif. Tercantum dalam fikih jinayat, kasus hukum politik atau tertentu tidak ada istilah mubahalah, yang ada justru alat bukti atau sumpah atau al artinya sumpah menggunakan tangan kanan, maknanya apa? Pembuktian dengan alat bukti bisa menjadi solusi ketika diperlukan dalam kondisi mendesak sebagai alternatif bersumpah. Bayinah, atau adanya alat bukti, itulah yang lebih tepat dilakukan. Yang selanjutnya itu sumpah, bukan mubahalah, tutur Ustadz Syamsul Ma'arif, jadi jangan dekati mubahalah, tanggungan untuk kebenarannya sangat fatal, katanya. Jadi, mubahala yang dilakukan Gus Nur dan Bambang Tri untuk mengkonfirmasi ini cara dalam Islam untuk mendapatkan kebenaran hakiki.